Terlebih dulu bantu di subscribe, support channel ini semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan. Hey there. subscribe to my channel And also press this bell icon. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next kembali lagi bersama channel saya ini sempat sembilan nah dalam video kali ini kita ada satu buah bak yang ready di tempat langsung siap pakai dengan ukurannya panjang 36 tinggi 11 buka harganya go 36 di tempat so bagi teman-teman yang berminat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar yang cantik terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe like dan comment nah kali ini kita akan mereview bagian bak ini ya khususnya bagian hidrolik juga hari ini oke okay. dan itu juga bagian dalam <guluh> hidrolik di bagian pantalannya yang berminat silahkan japri atau singgahi di kolom komentar Bak dam truk yang ready hari ini juga Khususnya di koresori aja jalan bebas kilometer 20 Bagi teman-teman yang berminat silahkan saja datang ke sini Atau singgahi di kolom komentar Yang mencari bak dam truk yang sudah ready siap pakai hari ini juga Dengan panjang 36 tingginya 11 ready di tempat ya bagian samping sebelah kanan oke okay. dan ini bagian belakang bagi teman-teman yang berminat nanti kalau pengen dicat bagian ini kami bisa juga mengecat ini juga ini bagian belakang dari bak dan truk yang ready terpakir khususnya di kursorizal aja jam bebas 2 meter 20 nah terlebih dulu bantu di subscribe di support channel ini semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan dan saya pun bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi dirinya otomotif sebagian badan truknya. Okay, review sedikit di bagian samping sebelah kiri Oke okay. dijual <laughs> yuk yang berminat silakan japri di tempat lokasi karosorizal aja dalam pas kilometer 20 cukup sekian dan terima kasih See you next time!